kawan-kawan youtuber inilah kami lagi selesai membayar tiket wang ya? tiket masuk dan tiket transport laut kawan-kawan youtuber cuma 50000 sangat murah kawan-kawan youtuber saksikan terus kami nanti di pantai kawan-kawan youtuber kawan-kawan youtuber inilah kami di pantai mubut bersama kawan-kawan kawan-kawan ini ada adik, adik kita ini Bermain di pantai Mubut sambil menggunakan fotografi dan videografi kawan-kawan Youtuber Kita tahu mereka ini ma adalah masih pemula kawan-kawan Youtuber di sini kami berbagi ilmu bagaimana cara mengambil foto grafi dan videografi kawan-kawan Youtuber Ini kawan-kawan kami, kawan-kawan saya di pantai yang indah, Mubut Ini dia kawan-kawan Youtuber Apakah sudah subscribe nanti? Ya, eh, Katanya mereka akan subscribe nanti Siap kawan-kawan Youtuber di no